Oh, ya oh, ya kasih susu, nah, wih, segeris, segeris. segeris. wow, segeris. wow. Segeris. oke, kita lanjut lagi Bui. oke, lanjut lagi wih, ini apa ini sama ya, wih sama. Wih, sama, guys. Oke, lanjut lagi. dah wuih oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. bang, sing tak oke. Oke, oke. Ya oke. Oke, oke. Oke, Sangit Oke, wuih Oke, Widih, Wah, mantap. Widi. Mas, Hmm. Lama jumpa, Bang ya? Iya. Iya, sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, sehat. Widih. Widih, Dengan Mas siapa ini? Mohon maaf. Mas Joko. Mas Joko ya, Widih. Mas Joko gitu. <laughs> ya. Oke, okay, siapa ini? udah lama bang jualan ini bang udah lama bang udah lama ya wiris berapa tahun bang kalau setahun udah lebih sih ustadz oh, tahunan ya wiris tahun. masuk wiris mantap ini sosis bakar ya pentol bakar sosis iya uh -huh. sosis, uh -huh. Tuh, dulu, apa sosis pentol hmmm wiris mantap dulu dulu menu ya wiris iya. sosis sama bakso sama apa ya dulu dulu Uh, ide dapat ide ini dari mana? ya nah, ini sendiri sih. oh ide oh, sendiri ya. ya. Uh, uh. ini masuk. siap siap siap siap. wiris. udah selesai tuh yang terakhir. udah selesai. wiris. mandul. terus mantap, wuduh, oh, widi, wu, uh. mantap, widi. ada satu tahunan bang, lebih ya? lebih, bang. lebih bang ya? widi siap, siap, sukses bang ya, semangat. oke, okay. thank you bang ya. oke, okay. siap. Oke, kita lanjut lagi, Guys. Ini apa nih? Ini adalah salah satu Oh, ini bak somay so so ya. Wah, oh? oh, ini somay-somay legend, Guys. Ini ketika dulu ya, dulu kita ketika saya masih gitu ya, masih smk ya, kalau enggak salah ini. Dulu bapaknya ini, padenya ini berjualan di di belakang lokal ya, masih keringat saya. Iya. Pakde, izin Pakde? Widih. Izin ngonten Pakde. Widih. Izin ambil gambar. Oke. Okay. Wah ini dengan Pak Deni ini Ini dulu berjualan di belakang Lokal saya ini guys Masih inget saya Wuih liliis my Siomay bener Siomay Wuih Wah siomay Wah dan salah satu Eh kalau nggak salah Anak Pak Deni yang waktu itu Sudah dibikin vlog ya Atau dibikin konten ya gitu ya Iya, yo di. Sehat Pak di ya? ya? Sehat. Dengan Pak di siapa ini Wanoat? Pak di siapa? Namanya siapa? Pak No. Pak, Pak No ya. Widi, ini udah udah berapa lama Pak di jualan Wadi? Lima belas tahun dia. Lima belas tahun. Woi di lima belas tahun dia. Ya. Wah, ini gorengan guys. Widi, nah ini proses pembuatan chicken guys ya. Woi ini pembuatan chicken. Wow. <murna> <murna> <murna> <murna> <murna> Ah, itu adalah salah satu tim kita. Nah, ini prosesnya, ini proses pembuatan duitnya. Uh, Widi, aduk aduk itu Widi. Uh, Dengan abang siapa ini? Mohon maaf, mah. hmm? abang siapa? Abang Chicken. Abang Chicken ya? Oh iya, sebut aja abang Chicken, guys. Oke, okay. <laughs> okay, siap. Udah berapa lama, Bang Jalan nih, Bang? Baru, baru ya? ya baru. baru berapa hari? <laughs> baru dua minggu. Dua minggu lah nih, Widi. Siap, siap, siap, siap. Ini abangnya enggak dari sini, Kak, ya? Hah? Dari mana abangnya? Dulu. Dari sini. Dari sini lah, ya? Asli sini, berarti. Wih, di siap. Wih. Wah, ini proses penggurangan. Ini berapa lama ini, Pak? Gira-gira, Pak. -gira 15 menit. Wihdeh, 15 menit, guys. lima belas menit, guys. Wih, Oke teman-teman ya, nah di disinilah lokasi uh, pasar bedug ya, atau pasar Ramadan yang ada di Desa Bukit Bungkul ya, Kecamatan Kenapa Menang, Kabupaten Merangin. Nah ini tepatnya ada di depan kantor Desa Bukit Bungkul ya, nah itu kantor Desa Bukit Bungkulnya. Nah posisi pasarnya ada di sini guys, di bawah pohon beringin ya. pasar sore ya yang ada di desa Bukit Bungkul guys. Nah, ini posisinya aja di depan kantor Desa Bukit Bungkul guys. wadah Guys, selamat uh, warga ya yang mau beli takjil atau mau beli berbuka puasa. Full kuliner di Desa Bukit Bungkul. Oke okay, guys, jadi uh, mungkin cukup ini dulu ya konten kali ini. Oke, okay, jangan lupa like, comment dan subscribe. Uh, nantikan video-video selanjutnya ya guys Oke, okay, jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan support dan dukung channel ini ya, agar lebih berkembang lagi. Oke, okay. ini saat ini saya berada di Desa Bukit Pukul Kecamatan Renah Pemenang, Kabupaten Perangin. Itu di belakang saya adalah salah satu uh, kantor desa Bukit Pukul, guys. Oke, okay, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you, guys.